Saya. Halo guys, bertemu lagi dengan Chris Ferdinand. Kali ini aku mau buat video prank text dengan mantan, jadi sebelum masuk video ini, subscribe dan tekan tombol like tama manggil P. Selamat malam, P. Iya, malam. Dia balas, "Ya malam. Lagi ngapain?" Lagi parang. Ada apa, Pak? <laughs> Di sini dia manggil Pak. Padahal ada mantan sih. Itulah ternyata buset manggil Pak. Enggak apa-apa kok, cuma nanya aja. Lah, iya, Pak. Emang manggil dipanggil apa, Cian? Dia disitu, Cian itu. Kalau orang medan itu sayang Terus saya stek, ah, manggil nama aja biar lebih enak. Terus aku suruh manggil nama aja. Hmm, kayaknya panggil nama kayak enggak sopan, Pak aja. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apalah. Ah, kita kan semuran, ya. Terus dia bilang, "Lebih tuan aku kok oh, Adik aja ya, Adik Kris. sini dia umurnya 23 kalau enggak salah." Terus aku masih 21an. Terus aku bilang, "Oh, iya ya, nggak apa-apa, Kak." Terus aku ah, "Sini, aku pura-pura kepo, aku nanyain dia. kamu udah di mana Kepet dikit, aku di tempat Kak Helda. Dek, Haha. dia kayak Helda itu teman satu kantornya, terus aku lanjut. Oh, Kak emang kamu nggak dicari mamamu? Aku nanya kayak gitu, terus dia bilang, 'Enggak, udah bilang kok.' Oh, aku udah makan belum? Belum." ini mau cari makan kalun-alun sekalian mau nongkrong. Nah, aku balas lagi makan kok kalun-alun sama siapa aja di sini aku kak helda Terus dia lagi nggak tahu nanti sama siapa aja di sana. Nah di sini dia kayak mau ngajakin terus ramai kayaknya gitu aja kayaknya kayaknya gitu terus dia bilang mau gabung gak nah, akan betul yang aku yang tadi yang aku tadi terus jangan gak enak sama mereka kapan-kapan aja lah udah oh, yaudah gak apa-apa terus sisinya aku gak gombal-gombalin dia <coughs> tau gak bedanya lilin sama kamu enggak di terus aku tanya lagi tau gak? enggak kalau lilin itu hanya menerangi kegelapan sementara kalau kamu selamanya itu artinya selamanya itu terus bilang selamanya itu apa? enggak, enggak apa apa kok semuanya aku mau bilang sesuatu sama kamu Nah di sini aku udah mulai uh, jantungan juga sih ya. itu lah nah terus dia tanya bilang aja terus aku bilang tapi nggak enak aku ngomongnya kamu di mana ini terus aku alih lagi dulu mmm, masih dua enak aja sih ngomong aja nggak apa-apa <tuh> nah dia males lagi yang tanya aku tanya tadi kamu di mana terus dia ngom, masih di tempat Kahel udah sama siapa aja kamu di situ, tapi kalau aku nanti bilang kamu jangan bilang bilang ke orang ya, terus di sini aku takutnya dia cerita sama orang gitu kan, ya terus next, Kak Tuti sama Kak Ella. Nah aku tanya tadi itu kan enggak katanya ya, dia bilang, ayah aku bilang tadi, tapi kalau aku nanti bilang kamu jangan bilang ke orang ya, terus dia bilang enggak, oh ya ya, apa sih, jadi penasaran dia di sini udah penasaran aku bilang kayak gini aku pura-pura aku takut bilangnya ya udah aku makan dulu ngumpulin tenaga <laughs> biar aku nanti berani yeah. terus aku nggak balas dulu sampai setengah jam lagi aku balas eh yeah, nyampe ya. Still, uh, 15 menit lagi aku baru balas jadi gini terus dia balas apa kita kan udah mantan Iya <laughs> yeah. terus dia bilang Iya yeah. Itu depan aja ya tapi di sini Uh, kayak apa yang namanya but, but, ya, kayak percaya gitu tapi aku masih sayang sama kamu selama ini aku pendam sendiri aku takut kamu udah ada yang lain yeah. <coughs> ya gak apa-apa aku juga gak marah kamu sayang kamu masih sayang aku masih sendiri kok dia bilang masih sendiri kamu mau gak balikan sama aku Wits. no no <laughs> kamu kan tahu prinsip aku kayak mana dia bilang kayak Git gitu kan aku tahu prinsip kamu kayak mana ya kayak mana kamu bagikan pelangi saya habis hujan uh gombal habis aku tak bisa tanpa kamu sekali mantan ya tetap mantan oh, di sini guys kamu mau eh, di sini aku tanya hmm, kamu udah tahu prinsipku bertanya kan ya kayak mana aku tanya gitu dia bilang sekali mantan ya tetap mantan hahaha terus dia kayaknya udah tahu kalau dia, dia kena prank terus dia bilang kayaknya ada yang lagi ngeprank nah, di sini bilang stop stop stop tau aku cuman prank maaf ya serius serius kali kok kamu tau sih <laughs> aduh aduh kalau nggak nggak ngefek sama aku oke okay, maaf ya terus aku minta tak menghabis sini ya aku cuma ngeprank kok oke okay, nggak apa-apa makasih ya lain kali yang jago jagung ya dia bilang kalau ngeprank dia itu harus lebih lebih fantastis kayak gitulah loh kan kamu udah terjerumus kok nggak gitu pakai acara bilang sendiri dari awalnya aku udah paham kok lah, kan aku mau jujur. Emang aku masih sendiri, kan? Kamu sendiri.